Saat kau ada di sini, lalu menemani aku. Beri waktumu di saat itu. Aku yang terdiam memiliki rasa itu. Rasa untukmu yang tak terlihat, biar waktu. Kau tak pernah tahu Segala tentang rasa itu Hanya untukmu Ada di hatiku Hanya bintang-bintang Yang kan dapat merasakan Rindu hatiku the best guy